Komplek antar etnis di Kalimantan terulang kembali, setelah pada tahun 1999 Kalimantan Barat dilanda komplek antar etnis Dayak dan Madura. Kompleks selalu pecah di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waring, Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan Februari 2021. Kurusun yang mulai terjadi di Sampit meluas ke Palangkaraya, bahkan ke Santero Kalimantan Tengah. Ketegangan itu kian hebat setelah perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas ampalit sendong soal etnis dayak tewas akibat beberapa luka bajokan dalam perkelahian itu rike di kameri menelusuri kisah tersebut berbuntut konflik itu ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul konflik etnis antar etnis dayak dan madura disamping dan penyelesaiannya dari tahun 2000-2006 sampai 2006. Adapun dalang dari konflik antar etnis di sampit berkaitan dengan persoalan sosial ekonomi lokal Pemicu khususnya adalah kompetisi antara para penambang emas Dayak dan Madura Van Klinken menulis di dalam bukunya Hutan-hutan Kalimantan Tengah telah lama menjadi wilayah perbatasan yang tak mengenal hukum, Dan ketegangan-ketegangan baru itu membantu memastikan agar kelompok-kelompok pekerja etnis Kadang-kadang bentrok dengan satu sama lainnya Sebelum pecah menjadi konflik termuka pada 18 Februari 2001, beberapa kericuan antar etnis telah terjadi di daerah tambang, misalnya kericuan antar Dayak dengan Madura di kota Gorontalo, Tambang Tumbang Samba pada September 1999, di Pangkalambun pada Juli tahun 2000, antara para pekerja Melayu dengan para pengikut seorang cukong kayu Madura, dan terakhir di Karangpangi pada Desember tahun 2000. Konflik-konflik yang tak dikelola dengan baik itu dipanasi dengan propaganda chauvinistik yang beredar di media-media haus yang akan sensasi. Kemudian, bukan hanya itu saja, ada pihak-pihak yang memanfaatkan naiknya sentimen anti-Madura untuk tujuan-tujuan politis. Dari penelusahaan ricis dikatakan ada dua pejabat pemerintah lokal yang berusaha menggagalkan proses pelantikan pejabat eselon yang akan mengisi struktur baru pemerintahan daerah di daerah ke kota Waringin timur dan melengsarkan bupatinya dua pejabat itu adalah F.A. yang sehari-hari bekerja di Bapeda dan L.W. seorang pegawai dinas mereka tidak puas karena semua pejabat yang dilantik beragama Islam pola seperti itu nyatanya tidak hanya terjadi di sampit Menurut pantauan lembaga Human Rights Watch Bukan pertama kalinya perebutan pos jabatan di Kumbaya daerah Memicu aksi kekerasan berskala masal Setahun sebelumnya Mei 2000 persaingan Terdua kandidat bupati yang berbeda agama Juga menjadi faktor penting dalam pecahnya Kekerasan komunal yang menewaskan hampir 300 orang di poso Sulawesi Jadi dengan adanya tragedi sampit di tahun 2001 Mengajarkan kita untuk bagaimana untuk hidup dan saling memahami dan penuh kasih sayang, semoga kejadian ini tidak akan kembali lagi untuk kemudian harinya. Maka dari itu, sebelum admin tutup, salam jas merah.